di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan yang dapatkan oleh seorang Leo di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu kategori sudah kita dapatkan, mungkin kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang Leo di bulan Agustus tahun 2020. Pertama, di dalam support energi kesehatan. Selanjutnya, kategori support energi keuangan. Selanjutnya, kategori support energi di dalam karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi di dalam kategori hubungan asmara.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 Secara umumnya ini diartikan sebuah pengkhianatan dari orang-orang terdekat, orang yang ia cintai, orang yang ia percayai serta pengkhianatan dari dalam diri sendiri. Jadi untuk kesehatan seorang Leo di bulan Agustus tahun 2020, ia sedang mengalami penurunan kesehatan itu dikarenakan seorang Leo mendapatkan pengkhianatan dari orang yang sangat ia percayai di dalam kehidupannya dan ia mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang di sekitarnya. Dan di sini Mengakibatkan kesehatan Leo sangat menurun, itu dikarenakan Leo selalu memikirkan apa kesalahan Leo yang ia perbuat, sehingga orang-orang sampai hati untuk memberikan pengkhianatan kepada dirinya, dan disinilah seorang Leo akan susah tidur malam, dan apabila ia sudah tertidur, ia kembali bangun lagi untuk memikirkannya. Dan disini rasa gelisah yang sangat kuat dirasakan oleh seorang Leo di bulan Agustus tahun 2020 yang mempengaruhi kesehatannya semakin menurun. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan kesehatan Leo sedang menurun di bulan Agustus itu dikarenakan ia mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia percayai di dalam kehidupannya sehingga di sini seorang pasangan mendukung seorang Leo agar lebih fokus lagi kepada kesehatannya dan agar lebih bagus lagi kesehatannya di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita kartu keuangan seorang Leo di bulan Agustus dan kartunya adalah three of Pentacle ataupun tiga koin Secara umum Trio pentagal diartikan keuangan sudah stabil dan kini satunya ia membuktikan kepada orang lain. Jadi, untuk keuangan seorang Leo di bulan Agustus tahun 2020, keuangannya sudah mendapatkan di dalam proses kestabilan dan sudah mendapatkan kategori stabil sehingga di sini ia memperlihatkan kepada semua orang dan orang-orang di sekitarnya bahwasanya penghianatan pengkhianatan yang ia dapatkan tidak akan berdampak sama sekali kepada keuangan seorang Leo di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini seorang Leo akan membantu seseorang yang membutuhkan dan meminta bantuan kepada dirinya dengan tujuan ia memperlihatkan kepada semua orang dan orang-orang di sekitarnya bahwasanya keuangannya sedang meningkat dan mengalami proses kestabilan. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of pentacle Secara umumnya Page of pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi di sini menggambarkan Keuangan seorang Leo di bulan Agustus tahun 2020 itu mengalami sedikit peningkatan dan mengalami proses kestabilan sehingga di sini ia bertujuan untuk memperlihatkan keuangannya yang tidak akan terganggu sama sekali atas pengkhianatan yang ia miliki. Dan di sini seorang Leo mendapatkan dukungan dari anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri, untuk berjuang mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan semakin bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita kartukan seorang Leo di bulan Agustus dan kartunya adalah Seven of One ataupun tujuh tongkat Secara umum Seven of One itu diartikan berusaha menghadapi dengan sendiri Berusaha melakukan pekerjaan dengan ide sendiri Berusaha melakukan suatu pekerjaan dengan cara sendiri tanpa mempercayai orang lain Jadi untuk karir pekerjaan seorang Leo di bulan Agustus tahun 2020 Ia sedang mendapatkan karir yang sedang meningkat itu dikarenakan ia sedang berusaha untuk mengerjakan segala sesuatunya Dengan idenya sendiri, usahanya sendiri tanpa mempercayai orang lain lagi Dikarenakan ia sudah mendapatkan pengkhianatan Dan di sini seorang Leo memutuskan untuk bekerja dengan ide, usaha, dan tenaganya sendiri Tanpa mengharapkan bantuan orang lain Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of Sword. Secara umumnya, Page of itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi, di sini menggambarkan, seorang Leo akan berusaha bekerja dengan idenya sendiri, dengan tenaganya sendiri, tanpa mengharapkan bantuan orang lain, dan ia akan berhati-hati kepada orang yang menawarkan bantuan. Dan tindakan itu didukung oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anak seorang Leo sendiri. Selanjutnya, kita kartu. Hubungan asmara seorang Leo di bulan Agustus, dan kartunya adalah... Four of Cups ataupun empat piala. Secara umum Four of Cup itu diartikan mempertimbangkan kembali hubungannya bersama pasangan dengan pikiran yang jernih. Dan di sini seorang Leo melihat satu kebaikan yang diberikan oleh pasangan kepada dirinya ketimbang ia melihat keburukan yang diberikan oleh pasangan kepada dirinya sehingga di sini seorang Leo akan memikirkan jalan ataupun ide terbaik untuk mendapatkan kategori kebahagiaan di dalam hubungan asmara bersama seorang pasangan di bulan Agustus tahun 2020. Dan untuk sumber energi yang ia dapatkan adalah King of Pentacle. Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah tua ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini adalah seseorang yang sangat dihormati oleh Leo sendiri. Jadi di sini menggambarkan seorang Leo akan menimbang kembali hubungannya bersama pasangan dan melihat satu kebaikan yang diberikan oleh seorang pasangan. Agar mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara dan tindakan itu didukung penuh oleh orang tua pasangan dan orang tua Leo sendiri, selanjutnya kita akan mengambil kartu kesimpulan seorang Leo, dan kartunya adalah "The Star". Secara umum, The Star ini diartikan impian, harapan, dan cita-cita, dan suatu impian yang akan diwujudkan. Jadi jika kartu destar kita gabungkan dengan kartu kesehatan Leo di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan pengkhianatan di bulan Agustus tahun 2020 sehingga berdampak negatif kepada kesehatannya dan seorang pasangan akan mendukung seorang Leo agar bangkit lagi untuk memperbaiki kesehatan di bulan Agustus tahun 2020 dan destar di sini menggambarkan Impian dan harapan seorang pasangan kepada seorang Leo adalah tidak lain dan tidak bukan agar seorang Leo bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020, sehingga di sini seorang Leo bisa menata kembali kepercayaan yang ia berikan kepada orang lain. Dan jika kartu bintang kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Leo di sini menggambarkan keuangan seorang Leo tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Agustus namun akan sedikit meningkat dan sedang dalam proses stabil dan ia bisa berbagi kepada semua orang untuk menunjukkan kepada orang bahwasanya keuangannya sedang mengalami proses kestabilan dan peningkatan dan tindakan itu dikumpulkan oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan destar disini menggambarkan impian harapan dari seorang anak Leo kepada seorang Leo adalah agar Leo mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 dan di sini seorang anak akan terus memberikan support energi dan motivasi kepada seorang Leo agar Leo mendapatkan keuangan yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 dan jika kartu destar kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang Leo di sini menggambarkan Seorang Leo sedang berwanti-wanti untuk hal kategori pekerjaan dan ia sedang melakukan pekerjaannya secara sendiri Dan dalam kategori ini karir pekerjaan Leo akan semakin meningkat Dan tindakan itu didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun Tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri Dan destar di sini menggambarkan impian dan harapan serta cita-cita yang diimpikan oleh seorang Leo untuk meraih kartu dan pekerjaan yang meningkat telah ia dapatkan di bulan Agustus tahun 2020 dengan dukungan dari seorang anak tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri selanjutnya jika kartu deska kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara di sini menggambarkan seorang Leo akan menimbang kembali hubungannya bersama pasangan di bulan Agustus untuk mendapatkan kategori kebahagiaan dan di sini orang tua pasangan serta orang tua leo sendiri memberikan dukungan yang penuh dan destar sini menggambarkan Impian dan harapan seorang Leo untuk mendapatkan kebahagiaan bersama seorang pasangan dalam kategori asmara telah ia dapatkan di bulan Agustus Dengan dukungan dari orang tua pasangan Leo dan orang tua Leo sendiri Dan untuk angka keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Leo adalah di angka 10, 13, 37, 74, dan 49 Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Leo di bulan Agustus tahun 2020, semoga bermanfaat